Kucing bulu dawai Amerika juga memiliki kepribadian yang menarik. Mereka cerdas, lincah, dan aktif, serta sangat menyukai perhatian dan interaksi dengan manusia. Kucing bulu dawai Amerika juga dikenal sebagai kucing yang sangat bersemangat dan penuh kegembiraan, sehingga membuat mereka menjadi teman yang menyenangkan bagi keluarga yang aktif. Kucing bulu dawai Amerika juga dikenal sebagai kucing yang sehat dan tahan terhadap banyak penyakit. Mereka jarang mengalami masalah kesehatan... ...dan memiliki masa hidup yang cukup panjang... ...yaitu sekitar 13-15 tahun. Namun, seperti halnya dengan ras kucing lainnya... ...perawatan yang baik dan tepat sangat diperlukan... ...untuk menjaga kesehatan dan kebahagiaan... ...kucing bulu dawai Amerika. Rutin memberikan makanan yang sehat... ...membersihkan kandang... ...serta memberikan stimulasi mental dan fisik... ...yang cukup dapat membuat kucing ini... ...hidup sehat dan bahagia. Secara keseluruhan... Kucing bulu dawe Amerika adalah pilihan yang baik bagi mereka yang mencari kucing dengan karakter yang unik dan menyenangkan. Mereka tidak hanya menarik perhatian karena bulu mereka yang kaku dan bergelombang, tetapi juga memiliki kepribadian yang ceria dan aktif, serta sehat dan tahan terhadap banyak penyakit. Jika Anda mencari kucing yang akan menjadi teman yang menyenangkan untuk keluarga Anda, kucing bulu dawai Amerika mungkin bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. Untuk menjaga kesehatan kucing bulu dawai Amerika, Anda perlu memberikan perawatan bulu yang baik. Meskipun bulu mereka terlihat kaku dan bergelombang, tetapi sebenarnya bulu ini sangat lembut dan halus. Kucing ini juga mengalami pergantian bulu secara berkala, sehingga memerlukan perawatan ekstra selama masa ini. Anda perlu menyisir bulu kucing bulu dawai Amerika setidaknya sekali seminggu untuk menghilangkan rambut mati dan mengurangi kemungkinan terjadinya masalah dengan bola bulu. Anda juga perlu memberikan perawatan mandi secara berkala, terutama jika kucing tersebut mengalami masalah dengan kotoran atau bau. Selain itu, pastikan untuk memberikan makanan yang sehat dan seimbang bagi kucing bulu dawai Amerika. Kucing ini cenderung memiliki metabolisme yang cepat, sehingga memerlukan makanan yang mengandung banyak protein dan nutrisi. Anda juga perlu memastikan bahwa kucing Anda mendapatkan cukup air minum untuk mencegah dehidrasi. Sama seperti kucing-kucing lainnya, kucing bulu dawai Amerika juga memerlukan stimulasi mental dan fisik yang cukup. Berikan mainan dan aktivitas yang menyenangkan untuk menghindari kebosanan dan menjaga kebugaran mereka. Anda juga perlu memberikan perhatian dan interaksi yang cukup dengan kucing Anda, karena mereka sangat menyukai perhatian dari pemilik mereka. Terakhir, pastikan untuk membawa kucing bulu dawai Amerika ke dokter hewan secara rutin untuk pemeriksaan kesehatan berkala. Ini penting untuk memastikan bahwa kucing Anda tetap sehat dan bebas dari masalah kesehatan yang mungkin muncul di kemudian hari. Dalam kesimpulannya, kucing bulu dawai Amerika adalah ras kucing yang unik dan menarik dengan bulu yang kaku dan bergelombang. Mereka juga memiliki kepribadian yang ceria dan aktif, serta sehat dan tahan terhadap banyak penyakit. Dengan memberikan perawatan yang baik dan tepat, Anda dapat menjaga kesehatan dan kebahagiaan kucing bulu dawai Amerika, serta memperoleh teman yang setia dan menyenangkan untuk keluarga Anda.